kiri gimana sih kajian dong. Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali ya di channel saya peniska official Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membaikkan versi-versi yang terbaru lagi guys Oke kita langsung aja simak satu persatu presidenya Oke okay, lanjut ke persediaan yang kedua ya Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga Lanjut ke yang keempat ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke versiode yang keempat ya. Oke lanjut ke versiode yang kelima ya. Oke lanjut ke versi yang keenam. Yeah, Oke okay. okay, lanjut ke versi yang ketujuh. <laughs> Oke lanjut ke persediaan yang ke-8. Oke lanjut ke persediaan yang ke Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-10. <tik> Oke okay, lanjut ke presiden yang okay, ke sebelas ya dia Oke lanjut ke presiden yang ke-12 Dan aku kedua kalinya nyelang, mainanmu, nyelang, Oke lanjut ke presiden yang ke-13 Oke lanjut ke presiden ke-14 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-15 kucing kucing aku si SMA sudah mulai asing Aduh pukat Wow Oke lanjut ke versi yang ke-16 Makan tempe, makan kerupuk, lagi capek, cuma pengen dipupuk, siyah <laughs> meledak Oke lanjut ke versi yang ke-17 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-18. <SILENGALAN> Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-19. Oke, lanjut ke preset terakhir ke 20 ya. Oke okay, guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.